Hai guys, kali ini kita akan mereview sebuah situs layanan untuk membuat desain grafis dan konten visual. Untuk sekedar posting di media sosial hingga kebutuhan yang lebih spesifik. Layanan gratisnya sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan gambar, desain dan konten visual baik untuk individu dan organisasi. Mari kita simak. Canva.com adalah aplikasi desain berbasis web. Penggunaannya sangat sederhana, tinggal drag dan drop. Jadi, bagi kita yang tidak memiliki keterampilan menggunakan software desain grafis, kita bisa memanfaatkan Canva.com untuk kebutuhan desain atau gambar. Kita juga bisa menggunakannya melalui smartphone berbasis iOS dan Android. Kita bisa mendaftar atau sign up dengan akun Gmail atau Facebook. Ada banyak sekali fitur desain yang bisa kita gunakan. Seperti membuat presentasi, poster, infografik, flyer, brosur, logo, dan lain-lain. Atau untuk kebutuhan gambar di sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, ataupun YouTube, Canva.com telah menyediakan template untuk keperluan gambar cover ataupun untuk sekedar posting di sosial media. Lengkap sekali bukan? Canva.com juga telah mendukung berbagai bahasa. Kita bisa mengubahnya di menu setting atau melalui foto profil. Cari bagian language dan pilih bahasa yang ingin digunakan. Mari kita coba menggunakan Canva untuk membuat gambar. Untuk memulainya, kita bisa memilih template yang sesuai dengan kebutuhan. Baik dari menu templates di bagian atas yang sudah dikelompokkan menurut kategori tertentu. Atau dari menu fitur untuk mencari komponen gambarnya, terlebih dahulu untuk mencari inspirasi dengan melihat bahan-bahan yang ada sebelum mulai membuat gambar. Template juga bisa kita akses melalui tampilan home saat kita baru login atau membuka website Canva.com. Di sini, Canva.com juga sudah menyediakan template yang dikategorikan menjadi beberapa bagian, seperti presentasi, sosial media, video, print products marketing, dan lain-lain. Atau, kita bisa membuat gambar dari nol tanpa template, dengan ukuran sesuai dengan keinginan sendiri melalui tombol custom size dan create a design. Ini adalah user interface atau tampilan antarmuka pengguna Canva yang terdiri dari bidang kerja, menu di bagian sebelah kiri dan komponen-komponen sesuai dengan menu tersebut. Dari menu template ini, kita bisa mencari berdasarkan kata kunci tertentu dan memilih template yang kita sukai. Proses mencari sesuatu berdasarkan kata kunci tertentu ini juga bisa diterapkan pada menu-menu yang lain. Menu-menu yang lain adalah menu Elements yang berisi berbagai macam gambar. Menu Uploads untuk mengunggah gambar yang kita miliki dan digunakan sebagai bahan desain menggunakan Canva. Menu Foto. Menu Text menu chats atau grafik, dan di bagian More, kita bisa mengintegrasikan berbagai macam aplikasi pihak ketiga. Mari kita lanjutkan. Pertama-tama, saya akan memilih sebuah template. Mungkin tidak ada yang sesuai 100% dengan keinginan kita, tapi setidaknya, ada bagian dari template itu yang bisa kita gunakan. Entah dari layout atau tata letaknya, jenis font atau hurufnya, Backgroundnya dan lain-lain. Untuk menggunakan template yang diinginkan, klik dan geser ke area kerja di bagian kanan, atau klik satu kali pada template yang akan digunakan. Saya hanya akan menggunakan backgroundnya saja, dan menghapus bagian-bagian yang lain. Klik menu teks untuk mencari template tulisan yang menarik. Sebuah template biasanya terdiri dari beberapa bagian yang sudah digabung. Klik "Ungroup" untuk memisahkannya. Tekan tombol Shift sambil melakukan klik untuk memilih lebih dari satu objek. Setelah selesai mendesain, kita bisa langsung memposting ke sosial media jadwalkannya jika menggunakan Canva versi berbayar. Jika tidak pun, kita bisa mendownload desain sesuai dengan template yang digunakan, baik berupa file video ataupun gambar dengan ekstensi jpg, png, dan pdf.